I don't know how to be a, poet or a Ya saudara Ridwan Gunawan bin Bapak Akwan Tatang Almarhum Saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan kakak kandung saya Sindi Sanggra Puspita binti Bapak Subarjo Almarhum dengan diberi mas kawin oleh Anda berupa perhiasan emas seberat 19 gram dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Sindi Sanggra Puspita binti Amal Bapak Subarjo alamu diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Your love's all I need to get by in this life